Gimana sih, ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa di saya akan membagikan berbagai yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja simak satu persatu beritanya ya. <tuh> <tuh> oke okay, lanjut ke presiden yang kedua ya oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga guys ya. oke okay, lanjut ke bersedia yang keempat ya oke okay, lanjut ke bersedia yang kelima Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam, ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke enam, ketujuh. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Yes. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya. Oke, okay, lanjut ke presiden <SILENCIO> ke-11.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 ke presiden ke 14 sih yang oke okay, lanjut ke presiden yang ke belas ya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 Ku SMP salah menaruh perasaan, aduh kacau meladen. Oke lanjut ke presiden ke delapan belas. Oke lanjut ke versi yang ke-19 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke versi yang ke-20. <SILENGALAN>